untuk zodiak yang pertama yang bakal beruntung di bulan Januari tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Pisces. Di sini digambarkan seorang Pisces mendapatkan keberuntungan di dalam kategori kesehatan. Di sini juga digambarkan bahwasannya seorang Pisces mampu memilih satu jalan kehidupan yang di mana di sini jalannya sangat bagus dan dapat meningkatkan kesehatan keuangan serta kehidupan seorang Pisces di bulan Januari tahun 2021. Di sini juga digambarkan sebelumnya seorang Pisces sedang bingung dan susah untuk menemukan jalan keluar tersebut. Namun di bulan Januari ini seorang Pisces mampu menentukannya dengan pilihan yang tepat sehingga berdampak positif kepada kesehatannya. Dan di dalam kategori inilah seorang Pisces digambarkan mendapat keberuntungan di bulan Januari tahun 2021 di dalam kategori kesehatan Dan untuk support ini adalah Queen of Short. secara umum Queen of Short itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan disini menggambarkan seorang Pisces merupakan sosok seseorang yang beruntung di bulan Januari tahun 2021, dimana disini seorang Pisces mampu meningkatkan dan berhasil mendapatkan kesehatan yang sangat bagus serta fit, yang dimana juga disini seorang pasangan selalu mendukung support serta memberikan motivasi kepada seorang Pisces, agar bangkit dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Januari tahun 2021, dan untuk kartu kesimpulannya adalah, The hangout man. Secara umum, the hangout itu diartikan pasrah tetap yakinnya yakin karena kuat, Dan yakin karena keadaan serta mampu mengatasi semua kondisi dalam keadaan apapun. Dan jika kartu the hangout kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di disini menggambarkan, seorang Pisces merupakan sosok seseorang yang pasrah namun ia yakin karena kuat, ia mampu mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Januari tahun 2021, dimana didukung dan dimotivasi serta disupport oleh pasangan Pisces sendiri. Dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah Ten of Cup ataupun sepuluh piala. Untuk zodiak yang kedua yang mendapatkan keberuntungan di bulan Januari tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Scorpio, yang dimana di sini digambarkan Scorpio mendapatkan keberuntungan di dalam kategori hubungan asmara. Di sini digambarkan seorang Scorpio merupakan sosok seseorang orang yang beruntung dalam hubungan asmaranya yang dimana di sini apabila seorang Scorpio yang sedang single ia akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen serta mendapatkan kebahagiaan bersama pasangannya di bulan Januari tahun 2021 dan apabila yang sudah berpasangan di sini seorang Scorpio akan mendapatkan serta merencanakan untuk kejenjang yang lebih serius di bulan Januari tahun 2021 dan di sini apabila seorang Scorpio yang sudah berumah tangga ataupun yang sudah menikah di sini menggambarkan seorang Scorpio akan mendapatkan keturunan di bulan Januari tahun 2021 yang berdampak positif kepada hubungan asmaranya dan Scorpio mendapatkan keharmonisan serta kebahagiaan hubungan asmara di bulan Januari tahun 2021 dan untuk support energinya adalah page of cup secara umum page of cup itu diaktifkan seorang anak jadi di disini menggambarkan seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang beruntung di bulan Januari tahun 2021 dalam kategori hubungan asmara yang dimana disini seorang Scorpio akan mendapatkan keturunan di bulan Januari tahun 2021 yang berdampak positif kepada hubungan asmaranya dan disini juga bisa dikategorikan bahwasannya sosok seseorang anak merupakan sosok yang bisa membuat seorang Scorpio dan pasangan mendapatkan keharmonisan kebahagiaan di bulan Januari tahun 2021 di dalam kategori hubungan asmara. Dan jika kartu belanja kita gabungkan dengan kartu zodiak yang kedua di sini menggambarkan, seorang Scorpio bersama seorang pasangan merupakan sosok seseorang yang pasrah namun yakin di bulan Januari tahun 2021 mereka akan mendapatkan kebahagiaan keharmonisan serta kerukunan di dalam suatu hubungan asmara bersama seorang pasangan bisa disebabkan oleh seorang anak yang merupakan anak seorang Scorpio ataupun anak saudara Scorpio sendiri. Dan untuk zodiak yang ketiga adalah Seven of Pentacles ataupun tujuh poin. Untuk zodiak yang ketiga di sini yang bakal beruntung di bulan Januari tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Leo. Di sini digambarkan seorang Leo mendapatkan keberuntungan di dalam kategori keuangan. Di sini juga digambarkan bahwasannya keuangan seorang Leo di bulan Januari tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat drastis, yang dimana di sini seorang Leo mampu melihat satu peluang dan mampu melihat satu jalan keluar untuk meningkatkan serta mendapatkan keuangan yang lebih bagus di bulan Januari tahun. 2021. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Leo akan membuka sebuah usaha yang dimana usaha tersebut. Berdampak positif dan dapat menunjang keuangan seorang Leo sangat bagus dan meningkat drastis di bulan Januari tahun 2021 usaha tersebut merupakan usaha milik seorang Leo sendiri, yang dimana di sini bisa menjadi dua kategori. Yang pertama, usaha inti, dan yang kedua adalah usaha sampingan. Dan untuk kartu support energinya adalah dates open. Secara Page open itu diartikan seorang anak, jadi di sini menggambarkan. Seorang Leo merupakan sosok seseorang yang mendapatkan keberuntungan di dalam kategori keuangan, yang dimana di sini seorang Leo merupakan sosok seseorang yang membuka usaha bersama seorang anak untuk meningkatkan serta mendapatkan keuangan yang lebih bagus di bulan Januari tahun 2021. Dan di sini juga bisa digambarkan bahwasanya seorang Leo memperjuangkan keuangannya di bulan Januari tiada lain untuk membahagiakan seorang anak Leo sendiri. Dan di prediksi siang ketiga di sini seorang Leo mendapatkan doa dan dukungan dari seorang anak yang merupakan anak Leo, anak saudara ataupun anak tetangga seorang Leo agar seorang Leo mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi. Dan jika kartu di kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan. Seorang Leo merupakan sosok seseorang yang pasrah, namun yakin dan disiplin di dalam bekerja. Sehingga di sini berdampak positif kepada keuangannya, yang dimana juga di sini tujuannya untuk membahagiakan anak, berusaha dengan seorang anak, dan mendapatkan doa dan dorongan dari seorang anak, yang merupakan anak Leo ataupun anak saudara Leo di bulan Januari tahun 2021, yang berdampak positif kepada keuangannya. Sehingga di sini seorang Leo bisa dikategorikan. Sosok seseorang yang bakal beruntung di dalam kategori keuangan dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah I of Cup, ataupun delapan piala. Untuk zodiak yang keempat, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo, yang dimana di sini keberuntungan didapatkan oleh seorang Virgo di dalam kategori hubungan asmara. Di sini digambarkan bahwasanya sebelumnya seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang sedang bingung. Untuk menentukan solusi atas masalah hubungan asmaranya Ataupun mendapatkan miskomunikasi di dalam kategori hubungan asmara Namun di bulan Januari ini seorang Virgo Mampu melihat serta merenungi apa yang harus dia lakukan Di dalam kategori hubungan asmara di bulan Januari tahun 2021 Untuk mendapatkan kebahagiaan, keharmonisan di dalam hubungan asmaranya Dan di bulan Januari ini digambarkan seorang Virgo akan mendapatkan hubungan asmara yang harmonis yang bahagia dan yang meningkat yang dimana sini itu terjadi dikarenakan atas usaha Virgo sendiri dan untuk support energinya adalah King of One secara mungkin King of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Virgo sendiri dan di sini menggambarkan seorang Virgo mendapatkan keberuntungan di dalam kategori hubungan asmara, yang dimana di sini seorang Virgo mampu memecahkan masalah atas hubungan asmaranya sehingga berdampak positif kepada hubungan asmara. Dan di sini seorang orang tua Virgo, orang tua pasangan mendukung seorang Virgo untuk mendapatkan kebahagiaan, keharmonisan hubungan di bulan Januari tahun 2021. Dan jika kartu dalam German kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan. Seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang pasrah namun ia yakin ia akan mendapatkan kebahagiaan harmonisan hubungan asmara di bulan Januari tahun 2021 atas usaha dan dorongan dari orang tua pasangan serta orang tua Virgo sendiri. Sehingga di sini bisa dikategorikan seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang bakal beruntung di bulan Januari tahun 2021 dalam kategori hubungan asmara. Dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang mendapatkan keberuntungan di bulan Januari tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Pisces, yang kedua zodiak Scorpio, yang ketiga zodiak Leo dan yang keempat adalah zodiak Virgo. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang bakal beruntung di bulan Januari tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya.